hai hai hai sobat semuanya welcome back to my channel kembali lagi sama gue sini, tentunya di info pola gacor Olympus hari ini ya oke okay. di sini gue bakal share ke kalian untuk info infonya tentang slot gacor jadi gue harap kalian simak simak terus videonya jangan di skip biar gak ketinggalan untuk info dari gue sini. oke okay tentunya di sini gue akan membagikan untuk trik trik gacornya ya jadi gue akan membagikan trik dan triknya mengenai slot gacor ataupun bocoran slot gacor olimposari ini dan juga pola pola gacornya jadi ya buat kalian loh jangan khawatir ya karena di gue bakal share gue bakal berbagi ke kalian tapi sebelum itu Ya, jangan lupa nih untuk dibantu support channel gue. Ya, dibantu dengan cara klik tombol like, comment, share, dan di-subscribe. Karena itu paling penting banget, ya, dukungan dari kalian supaya gue makin berkembang channelnya dan gue makin semangat lagi. Oke, okay, ya, tentunya kita tipisan aja nih. Ya, kita main santai aja, simple-simple aja nih, ya, polanya semoga pola ini juga bisa bawa hoki ya dan semoga mudah untuk dipahami buat para sosial oke okay, lumayan juga nih udah langsung dapetin 300 ribuan ya oke okay, tentunya sini gua bawa modal 100 ribu seperti biasa eh gua usah banyak-banyak dan ya gue langsung bantai ribet 10 ribu ya Gue juga gak tahu sih gue main feeling aja ya kira-kira sih hari ini bisa dapetin Gua enggak ya? Karena gue juga kebetulan lagi gabut ini. juga nggak jelas gitu ya. nggak ada kerjaan jadi ya udah daripada ngapain gitu kan, Linknya langsung nyocol aja jadi ya. Gue selalu main di situs Superman 138 ya. Gue main di situs Superman 138 MPSI. Emang menurut Prince tuh ini situs rekomend banget ya buat para Superman ya apalagi para pemain receh kayak gue ini pastinya ini memang benar-benar worth it banget dan aman juga ya, terpercaya dan sudah resmi. Oke, okay, lumayan nih 44.6 ribu, 264.000 dikasih micin ya, lumayan juga. Udah langsung dapetin gua PA aja sih saldo gue. Gaskan lagi dong UOS Ya, kita lanjut dengan pola-polanya di turbo 20 kali masih dengan bet yang sama ya kan. Oke, okay, yang pastinya buat teman-teman juga ya, gimana semua kabar hari ini? Mudah-mudahan sih sehat-sehat uh, selalu ya. Semoga juga lancar-lancar semua. Amin ya. Oke, okay. dan yang pastinya di channel ini ya, gue bakal share ke kalian ya. Kalau misalkan kalian butuh info tentang slot gacor kalian bisa langsung merapat aja ke sini. Oke. Okay inget ya jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tuh dapetin terus dari gue setiap hari ya bestie. Oke okay, lumayan juga jadi gaskin lagi ya main simple aja nih pola-polanya gue nggak mau pakai ribet-ribet ya ini pola lama sebenarnya, cuman ya coba aja gitu ya siapa tau masih gacor ya lumayan lah gope-gope gitu kan apa sih buat kalian juga main santuy aja ya gak usah terlalu nafsu ataupun brutal ya dalam bermain di game ini karena kan namanya juga permainan ya pasti ada menang kalah gitu jadi ya udahlah dibawa enjoy ya kan ya namanya hiburan-hiburan gitu kan lumayan ya kalau misalkan dapetin gopek gope, gope mah nggak masalah gitu ya oke okay. Ya, pastinya kalau misalkan kalian mau main, ya gue harap sih wajib cek RTP ya, karena itu harus juga kalau misalkan selain kita bisa uh, main di situs slot gacor, ya harus diimbangi sama RTP tinggi, oke? Okay? Karena memang di sini gue juga kebetulan main di RTP tinggi ya, di kisaran 90% ke atas. Jadi buat semuanya uh, jangan lupa ya cek untuk RTP-nya yang tertinggi di sini. Ya tentunya di RTP Uh, di permain 138 kali bisa langsung cek aja langsung Eh cek aja langsung Iya cek aja langsung ya Dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi Mau no, pilih no. Karena kalau misalkan selain kita bisa dapetin cuan-cuan yang tinggi Itu kita juga lebih mudah untuk cari game-game gacornya dengan HP tinggi gitu Gitu ya desi mempermudah kita jadinya Jadi ketahuan noh yang mana yang gacor Oke okay? Kalau gue sih ya sebenarnya sih gak muluk-muluk ya gue juga gak terlalu ngoyo pengen dapetin jackpotnya atau barangkali mungkin dapetin McQueen enggak sih lebih ke yang penting profit gitu ya yang penting gue bisa dapetin cuan gitu karena gue gak mau nih kopi gue dan udut gue gak aman ya karena gue mau nyetok setiap saat, setiap waktu aja <laughs> lumayan lah ya buat uang jajan juga ya kan oke okay. coba lagi di sini turboin 20 kali ya di yang sama gue gak mau ganti-ganti bet -ganti ya -ganti. cukup segien aja <laughs> cukup segini aja maksudnya ya dan uh, kalau misalkan sekiranya udah nggak ada tanda-tanda kegacoran ya gue juga nggak mau paksain lagi ya takutnya uh, apa namanya juga terbawa nafsu itu yang ada malah song hasilnya jadi ya udah seininya aja gitu ya oke okay. lanjut dong ewasi buat kalian juga ya jadikan tontonan ini sebagai hiburan-hiburan saja ya Oke, okay, dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas Jadi buat kalian yang merasa belum cukup umur Di skip aja ya BSD Dan yang pastinya juga Jangan pernah untuk dijadikan sebagai pendapatan utama kalian ya. Jangan pernah dijadikan sebagai mata pencarian sehari-hari Karena memang gue juga gak nganjurin itu Ya, Jadikan ini ya cuma untuk seneng-seneng aja ya BSD Oke okay. Dan ya udahlah gue juga gak mau paksa ini kalau misalkan gue gak dapet cuan gitu ya, sob. Mampus kali 10. Ya. Oke, okay, jadi ya adalah uh, ya pasti terima kasih juga buat semuanya yang udah nonton di sini ya. Yang udah support juga channel gue. Mudah-mudahan sih kalian semangat ya untuk tempurnya di Permen 138 yang mau join bisa langsung eh uh, merapat aja untuk link basketnya nanti juga akan taruh. Oke, okay, good job sayang ya. Dan berasa cukup untuk son hari ini. Sekian terima kasih buat semuanya. Gue izin pamit sampai jumpa. Bye.